Halo, selamat malam semuanya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin aku akan mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Ya, oke, selamat datang di Talks on by Kelas Data Ikrar. Kenalkan, nomor saya, Eka Dianita. Jadi, di bulan April 2001 ini, Ikrar mengusung tema "Woman in Data" dalam program Talks on yang berkolaborasi dengan Art Ladies Jakarta. Malam ini, topik kita yang berkolaborasi dengan R-Ladies, yaitu Social Network Analysis with Case Study, Star Wars Social Network. Oke, okay. sebelumnya aku mau jelasin dulu kali ya mengenai ICRA. ICRA sendiri adalah perusahaan yang berfokus pada teknologi dan talent development di area data business innovation sebagai solusi enterprise dan individu profesional. Nah, Kelas data IKRA sendiri merupakan salah satu program IKRA uh, yang uh, yang isinya itu untuk uh, dibuka secara publik uh, karena sesuai tagline-nya, Analytic for Everyone. Salah satunya itu Talks on yang sedang teman-teman ikuti. Jadi, di Talks on ini uh, merupakan program yang ada di kelas data yaitu live streaming webinar yang menghadirkan para profesional atau expertise di bidang data. Selain itu...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 Solver Society sendiri berupaya mempertemukan subject matter expert dan data entusias bersama mengerjakan proyek sosial issue di Indonesia. Kebetulan, next project-nya kita akan uh, mengangkat uh, social issue, issue uh, global, global supply chain. Oke, okay. mungkin buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut mengenai kelas data ikra, bisa langsung aja follow Kelas data underscore data IKRA, atau untuk solver Society, bisa langsung mengunjungi websitenya di IKRA.com, slash Society, atau menghubungi email kita di at Society@ikra.com, atau di kontak @ikra.com. Oke, mungkin aku ceritain sedikit mengenai eh, partner kolaborasi kita, yaitu arladies Ladies Jakarta. Jadi, r Jakarta ini merupakan komunitas non-profit sebagai wadah berbagi ilmu dan belajar bersama bahasa pemrograman R untuk perempuan dan gender minoritas. r Jakarta merupakan chapter dari r Global. Oke, okay. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut mengenai r mungkin bisa langsung follow Instagramnya di at rladies.jk.t. Oke, langsung aja mungkin ya ini kebetulan Mbak Ulfa udah gabung nih bersama kita. Halo Mbak Ulfa. Halo Mbak Eka. apa kabar? Oke, mungkin aku boleh uh, jelasin sedikit ya Mbak tentang topik malam hari ini. Silakan, silakan. Oke, uh, jadi uh, di topik malam hari ini bersama dengan Mbak Ulfa Mardia. Selaku ko koordinator R-Ladies Jakarta, kita akan belajar mengenai apa itu social network analysis. Dan cara menggunakan analisis ini uh, dengan metode R ya, Mbak? Analisis ini akan menggunakan dataset dari skrip film Star Wars, menggunakan script R yang sudah pernah dipakai sebelumnya oleh Olivier Jimenez, namun dengan dataset yang berbeda. Lalu akan dijelaskan juga nih sama Mbak Ulfa mengenai data cleansing, plot dengan package iGraph, dan plot dengan package network d3. Uh, sedikit uh, cerita pengalaman di dunia data dan analitik. Beliau juga lulusan Fakultas Nipa di Institut Teknologi Bandung. Baulva ini juga melanjutkan studi S2-nya di Marine Biodiversity di Universitas Bremen dan uh, S3 di Jerman yang juga mengambil studi uh, River Ecology. Saat ini, Mbak Ulfa berkarir sebagai data analisis dan data sains di unit koordinator di Wildlife Conversation Society sejak tahun 2017. Oke, langsung aja mungkin bisa dimulai uh, oleh Mbak Ulfa ya? Sip, aku mulai. Oke, okay. oh iya. Ternyata. Sebelumnya aku harus bacain rules dulu ya Mbak. Siap, siap. Oke. Okay. Ini rules yang harus diikuti oleh teman-teman semua yang menghadiri Talks On malam hari ini. Yang pertama, saat sesi Talks On berjalan, peserta akan dan harus dalam mode mute uh, atau video off. Uh, dimohon seluruh peserta menggunakan nama Zoom yang sesuai atau terdaftar di Goers. Yang ketiga, peserta yang mengikuti sesi Talks On hingga selesai. Berkesempatan memenangkan voucher Class On nilai 150.000 untuk tiga orang penonton yang beruntung pemenang voucher class on ini akan diundi dan diumumkan pada hari Jumat 16 April 2021 pukul 8 di Instagram kelas data jadi pastiin teman-teman eh, dokumentasi ini kegiatannya malam hari ini bisa tag ke kelas data underscore at Ira underscore ID dan dis Ckt lalu voucher class on dan I e sertifikat hanya akan diserahkan kepada peserta yang menghadiri dan mengisi feedback form sesi talk on di akhir acara. Kelima, silakan update kegiatan talk on malam ini dengan tag mention ke Instagram @i_discourse_id, @classdata_ikra dan @ladies_dkt. Jangan lupa sertakan caption yang menarik mengenai kesan kamu dalam mengikuti kegiatan talk on malam ini. Seluruh peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan selama talk On berlangsung melalui Zoom Chat. Uh, nanti bisa diklik Chat to Everyone ya, namun akan dijawab pada saat sesi Q&A dimulai. Ketujuh, moderator akan memilih pertanyaan berdasarkan tingkat relevansi yang sesuai terhadap topik yang dipaparkan. Lalu, pertanyaan juga akan ditampung dan dijawab oleh pembicara pada sesi Q&A. Dan yang terakhir, moderator berhak menolak pertanyaan apabila tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay. bisa langsung dimulai Mbak Ulfah. Oke, okay, makasih. Selamat malam semuanya. Uh, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu, uh, mungkin resen aja kali ya. Siapa yang udah pernah nonton Star Wars episode 4? Ning tahun 70-an. Ada yang udah pernah? Silakan resen ya. Belum ada? Belum ada? Belum. <laughs> Oke, okay. yang nonton Star Wars Force Awaken yang nomor 7. Silakan resennya kalau ada. Yang udah pernah nonton? Belum. <laughs> Oke, okay, nggak apa-apa. Oh, ada satu, Rahman Firman. Oke, okay, ada lagi? Ada lagi yang udah pernah nonton? Force Awakens? Belum? <laughs> Oke, okay, nggak apa-apa. Nanti semoga uh, ini nggak terlalu spoiler ya, karena pasti ada spoilernya. <laughs> karena asumsiku udah pada nonton, tapi nggak apa-apa. Aku udah tapi agak lupa. Oke, okay, siap. <laughs> ya udah, tapi ini punten ya, berarti kemungkinan ada yang spoiler ya. Tapi uh, mudah-mudahan isinya cepat lupa, jadi nanti uh, bisa ditonton tanpa ada rasa spoiler. Sip, aku share dulu presentasinya. Oke, okay, jadi uh, ini aku coba kasih presentasinya dulu. Kalau memungkinkan, nanti kita lihat sedikit skripnya seperti apa di R. Uh, tapi kalau enggak, nanti uh, linknya aku akan share untuk bisa unduh semua script, data set, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman bisa coba sendiri uh, pakai R studionya masing-masing. Oke. Okay. Sip. Sekarang aku share dulu presentasinya. Oke. Okay. Nah, jadi uh, judulnya memang ini uh, sebetulnya tema utama memang tentang penggunaan social network analysis ini ya. Tapi, eh, uh, sebetulnya seperti teman-teman pada tahu, untuk social network analysis tidak hanya bisa dipakai di R, jadi banyak software lain yang bisa menggunakan. Uh, tapi memang saya kebiasaannya memakai R, jadi, uh, fokusnya memang di situ. Dan, uh, kita akan coba lihat, eh, uh, case tadinya itu case study Star Wars, data Star Wars, uh, jadi script filmnya akan kita rubah menjadi, uh, social network analysis gitu, eh. Uh, Oke, kita mulai aja. Jadi, definisi singkat banget. Jadi, apa sih social network analysis? Jadi, dia itu adalah sebetulnya dia menggabungkan dua teori, network teori dan graph teori. Network teori itu dia berusaha untuk melihat hubungan simetris atau asimetris dari objek yang diskrit. Objek diskrit itu berarti dia tidak terbagi-bagi, gitu ya. jadi satu manusia, satu kelas, satu penyakit, dan lain sebagainya dan dengan graph theory. Jadi, dia melihat hubungan sepasang objek dan itu digambarkan dalam struktur yang besar ataupun kecil eh, yang disebut social network. Nah, jadi dua hal yang perlu banget diingat itu ada eh, nodus dan edges. Eh, jadi, nodus adalah si aktor-aktornya itu, kalau dalam konteks film gitu misalnya, itu adalah karakter-karakter yang bermain di film tersebut. Nah, sementara Uh, ties, edges, atau links itu adalah hubungan yang mendefinisikan antar karakter tersebut. Jadi misalnya uh, kalian uh, menonton uh, sebuah film, kemudian ada dua protagonis, satu perempuan dan satu laki-laki, itu misalnya mereka, uh, kecenderungannya nih misalnya drama Korea mereka bakalan jadian gitu di akhir. Nah itu berarti mereka punya hubungan positif yang erat gitu misalnya ya. Tapi kalau misalnya, Uh, si karakter perempuan dengan uh, karakter laki-laki secondary yang kamu pasti udah tahu di, dari nonton di awal pasti si cowok ini gak bakal dapat cewek itu, dia bakalan uh, bertepuk sebelah tangan, nah itu mungkin hubungannya lebih jauh gitu jadi nodus itu adalah si aktor-aktornya itu, karakternya, sementara edges itu adalah hubungan yang menghubungkan uh, antar satu karakter dengan karakter lain Nah, nodus sendiri itu bisa disebut juga istilahnya vertex dan untuk pemakaian script di iGraph, dia lebih uh, fokus dengan kata vertex biasanya, jadi nanti banyak permisalan uh, vertex itu adalah V dan H itu adalah I dan seterusnya. Tapi ini adalah salah satu bentuk uh, network, uh, social network yang paling sederhana, jadi dia ada vertex-nya di sini dan kemudian ada edges-nya yang menghubungkan satu vertex ke vertex yang lain. Nah, ketika kita melihat uh, social network yang lebih uh, kompleks lagi, kita selain melihat uh, konstelasi dari karakter-karakter yang ada di dalamnya, kita juga bisa melihat hubungannya seperti apa. Jadi kalau tadi kita lihat lagi contoh uh, di film drama Korea tadi ya, yang lebih, lebih familiar mungkin, uh, kita uh, kadang si karakter utama misalnya punya hubungan yang uh, erat dengan si uh, protagonis wanita, punya hubungan yang erat dengan protagonis uh, laki-lakinya, misalnya yang ini. Nah kita lihat hubungan mereka reciprocated, jadi saling uh, menanggapi satu sama lain. Tapi ada juga, jadi ini bisa dilihat dari panahnya ya, jadi saling uh, kedua arah gitu. Tapi kalau misalnya kayak uh, ini nih, HU ke EN ini dia cuman satu arah aja, nah ini mungkin kayak si uh, secondary karakter protagonis yang cowok, yang kamu tahu ba nggak bakalan dapat si cewek itu, nah ini seperti ini. Jadi dia cuma suka aja ke si ceweknya, tapi si ceweknya nggak, nggak ada feedback balik ke dia gitu nah ini bisa didefinisikan di dalam uh, social network analysis. dan uh, kadang uh, dia nggak berhenti sampai di situ ini kan masih cukup simpel ya sebetulnya ketika kita melihat hubungannya dia bisa jadi jauh lebih kompleks dan uh, kita tidak bisa lagi kira melihat secara simpel hubungan antar satu uh, nodus dengan nodus yang lainnya tapi kita sudah melihatnya bisa dalam skala cluster dan kita melihat kluster mana sih yang paling berperan penting dalam menjaga si social, network, social network-nya social ini, gitu. Nah, penggunaan SNA itu juga banyak sekali sebetulnya. Jadi, terutama yang paling banyak dipakai mungkin di social media analysis. Jadi, nanti kita lihat contohnya sedikit tapi dia memang uh, dipakai di antropologi, biologi, demografi, komunikasi, dan banyak bidang lainnya. Nah, kemarin waktu uh, IG Live, ada yang nanya tuh uh, sebetulnya iGraph ini bisa dipakai di Python uh, nggak sih? Uh, sebetulnya bisa, jadi kalau kita lihat ini adalah uh, beberapa software yang bisa dipakai untuk analisis uh, social network, dan uh, di sini misalnya iGraph itu memang uh, ditulisnya aslinya pakai bahasa C, tapi kemudian uh, bisa diaplikasikan di Python dan R juga. Uh, kemudian salah satu yang dipakai juga di uh, Python misalnya ada NetworkX, itu juga bisa dipakai untuk membuat network analysis. Dan di R sendiri itu ada banyak sekali tools yang bisa dipakai uh, package yang berbeda-beda selain iGraph yang akan aku contohkan uh, sekarang. Jadi untuk penggunaannya, pemilihannya mau pakai apa itu sangat terserah teman-teman uh, yang paling nyaman kayaknya apa, gitu ya. Oke, okay, nah ini beberapa contoh uh, network analysis yang sudah uh, selesai kurang lebih. Uh, tadi aku udah bilang bahwa dia banyak dipakai untuk social media analysis. Nah ini salah satunya dari twitternya uh, Dr. Ismail Fahmi. Jadi dia uh, mungkin teman-teman juga follow dia di Drone and jadi dia uh, suka banget nge-text mining, kemudian nge-visualisasi hasil text miningnya itu dalam bentuk social network analysis. Nah, ini misalnya dia melihat uh, gimana sih konstelasi Twitter untuk yang pro-Trump sama pro-Biden waktu mau pilpres uh, di US. Nah, kita bisa melihat misalnya kalau di sini, oh ternyata aneh ya yang pro-Biden kok teratur banget di sini. Tapi yang uh, Trump itu lebih kesannya lebih organik gitu jadi apa sih yang menyebabkan hal seperti ini itu yang salah satu hal yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut kemudian ini memang tool yang bukan baru jadi sudah banyak dipakai untuk penyakit misalnya jadi kita bisa melihat untuk kasus ini tentang pemetaan outbreak tuberculosis jadi kita melihat e, gimana. E, jadi yang ungu ini adalah orang-orang yang sudah dites dan terinfeksi dan yang hijau ini sudah dites dan tidak terinfeksi, bagaimana sih mereka hubungannya dengan kluster-kluster lain e, di luar dari kluster utama ini. Ini salah satunya. Kemudian ini ada paper lain terkait pemetaan persebaran COVID-19 di salah satu kota di India, Karnataka. Jadi, dia melihat, tadi kalau kita melihat yang tadi, ini kan lumayan simpel ya. Jadi, dia cuma melihat si karakternya dan persebaran uh, ke kluster yang berbeda. Tapi kalau di sini, dia mendefinisikan melalui uh, software yang dia pakai, kayaknya ini aku lupa dia pakai apa, tapi uh, dia memberikan penjelasan lebih lanjut gitu, analisisnya dideskriptifkan. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata yang kotak ini berarti adalah uh, karakter uh, male, sementara yang bulat itu adalah female, dan dibedakan juga dengan uh, umur dari orang masing-masing uh, nodus atau vertex ini. gitu. Kemudian dia melihat hubungannya kayak yang uh, umur 31-40 ini, si vertex ini yang male ini persebaran uh, menyebarkan penyakitnya banyak sekali gitu. Uh, jadi kita bisa melihat seberapa, mungkin kayak uh, age group yang kecil ini, ini berarti, oh ya ini age groupnya sama, 3140, dia lebih sedikit dan seterusnya. Jadi uh, ada sesuatu yang uh, bisa kita pelajari dengan menggunakan uh, social network analysis, karena untuk data yang sangat besar dan uh, sangat berkaitan dengan persebaran satu hal ke, hal, ke, or, ke titik yang lain, Uh, ini sangat mudah untuk uh, dipahami dengan visualisasi yang seperti ini. Oke okay, dan ini satu lagi contohnya uh, yang masih berhubungan dengan biologi. Uh, jadi kalau uh, ini kalau nggak salah ini familynya level family dari bakteri kita melihat uh, hubungan antara bakteri patogen seperti apa sih? Mungkin entah itu dalam di sini di oh iya yeah, betul di dalam tanah yang terkontaminasi dia melihat uh, seberapa besar sih hubungan seperti apa sih hubungan antara bakteri yang satu dengan bakteri yang lainnya. Dibedakan family nya berdasarkan warna uh, dari masing-masing nodusnya itu. Dan uh, buat teman-teman yang mungkin tidak nonton Star Wars tapi nonton Game of Thrones ini dari buku yang kelima, kalau nggak salah. Ya, buku yang kelima atau ketiga, aku lupa. Nah, e, jadi mungkin ini pakai Python deh kayaknya. Jadi dia melihat e, hubungan antara semua karakter yang ada di Game of Thrones. E, dan e, apa namanya? kita bisa melihat kalau ini bukan e, yang terakhir karena Jonnya belum dekat dengan Daenerys, dengan Deni tapi dia uh, mereka punya kluster berdasarkan mungkin uh, keluarganya juga kali ya karena ini Jamie, Sansa Tyrion semuanya masuk dalam satu keluarga walaupun area terpisah di sini hmm menarik jadi uh, menarik banget untuk uh, menjelaskan data menggunakan hal-hal uh, yang lebih populer seperti ini karena lebih lebih terbayang aja sih kebayangnya. Oke, okay, nah data set yang digunakan, uh, jadi uh, buat teman-teman yang belum tahu, Star Wars itu terdiri atas 9 film, uh, belum termasuk series dan film-film uh, yang lepas lainnya, uh, prequel dan lain sebagainya, tapi uh, ini yang paling pertama keluar adalah yang tahun 1970-an, tahun 73 kalau nggak salah, uh, dan bercerita tentang petualangan uh, Luke, Leia dan Han Solo di uh, dalam menghadapi serangan dari Empire uh, yang salah satunya ada Darth Vader di dalamnya. Nah, kemudian uh, setelah ketiga seri ini selesai tahun 1990-an uh, si kreatornya berpikir kayaknya sudah saatnya kita bikin prequel-nya ya gitu. Jadi mereka memutuskan untuk membuat Episode 1, 2, 3, yang sebetulnya ada di uh, sebelum dari uh, yang tiga uh, di tahun 70-an ini. Nah, uh, sebetulnya prequel termasuk prequel yang gagal, kurang bagus, tapi kemudian orang-orang uh, tertarik untuk merevive serinya itu di tahun eh, 2015, dan itulah di mana kita akhirnya ketemu sama The Force weekend The Last Jedi, dan... Uh, The Rise of Skywalker yang keluar tahun 2019, kalau nggak salah. Nah, uh, nah uh, saya pribadi tertarik banget untuk tahu uh, gimana sih uh, struktur karakter dari film keempat dan film yang ketujuh ini. Karena uh, buat yang ngefans kayak saya, saya ngerasa film yang ketujuh ini ada struktur yang sama-sama mirip. Jadi Luke sama Rey yang tokoh utamanya ini, mereka uh, muncul dari uh, kawasan padang pasir yang tandus yang nggak ada apa-apa. Lalu mereka ketemu dengan uh, Leia, ketemuan Solo dan Rey di sini ketemu dengan Finn dan Poe yang mengajak mereka untuk berpetualang. Intinya kayak gitu. Uh, dan kemudian uh, banyak struktur lain sepanjang film itu yang mirip kayak uh, serangan ke Death Star-nya, mirip banget terus uh, ada trio yang menjadi fokus di film itu dan seterusnya. Jadi itu yang membuat uh, saya tertarik banget kayaknya uh, seru kalau kita coba lihat contoh uh, dari data keempat dan eh dari episode 4 dan 7 ini apakah mereka sebetulnya mirip atau enggak. Nah, uh, kemudian uh, ini skripnya pakai R untuk bikin gambar ini tapi yang dikir ini Photoshop aja sih. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, ini strukturnya dia terdiri dari uh, film yang uh, ini karakter-karakternya ada di sini. Lalu ini adalah film-filmnya diurutkan dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir keluar. Jadi kita bisa lihat kalau uh, Darth Vader, si Anakin Skywalker itu ada di enam film pertama di sini. Kemudian uh, kalau kita lihat mana, Lea? Nah, Lea dia muncul di film keempat dan terus sampai ke film ke sembilan. Uh, kemudian uh, androidnya dan robotnya, si r 2 d sama si 3 mereka selalu ada dari film pertama sampai terakhir. Uh, dan kita punya karakter-karakter baru di sini yang namanya Finn, Poe, Ray, dan Ben Solo, dan BB-8. Nah, uh, dan ini nanti yang yang sebetulnya karakter di film itu banyak banget, tapi aku pilih beberapa aja yang memang uh, paling uh, penting ya di dalam mem membuat plotnya berjalan. Nah, jadi uh, pertamanya sih sebetulnya aku ngeliat ada script Python tentang uh, Star Wars uh, Network Analysis, tapi waktu itu aku mikir uh, kayaknya agak terlalu uh, ribet, Buat karena pakai Python, jadi aku memutuskan cari yang uh, script dari pakai script R. Nah, ini ada uh, Olivier Gimenez, dia dosen di uh, lupa aku di Perancis apa ya, dia uh, ngebuat network analysis tapi buat data attack of the clones, attack of the clones yang mana dia ini nih yang kedua ini. Nah, kemudian aku coba cari skripnya online skrip filmnya untuk yang Star Wars keempat dan Star Wars kelima jadi ini bentuknya uh, untuk Star Wars keempat udah dalam file txt untuk Star Wars yang ketujuh itu bentuknya masih dalam pdf terus aku rubah ke txt nah itu jadi agak berantakan dan uh, banyak data cleaning yang harus dilakukan untuk bisa membuat itu terbaca di ar nah uh, jadi apa sih yang uh, cara melihat Uh, hubungan antar karakter itu seperti apa jadi uh, konsepnya adalah kita ingin melihat di sini untuk masing-masing scene dari scene filmnya itu uh, ada berapa banyak karakter yang saling berinteraksi dan seberapa sering gitu nah uh, scene di dalam hal ini dibatasi oleh apa yang disebut interior dan eksterior jadi misalnya ketika kita masuk ke interior kita kita tahu Oh ini adalah satu scene baru dan uh, di sini juga ketika kita lihat ini ada int titik dan x titik ini sudah masuk sin baru. Nah, ini kita definisikan dulu di script di R-nya, kita kasih tahu bahwa uh, sin dibatasi oleh uh, interior dan eksterior dan uh, kita akan menentukan bahwa ini adalah sin 1 2 dan seterusnya berdasarkan itu. Kemudian jadi ini script di R Studionya. Uh, ini di baris yang ini, yang 21 dan sampai ke 22 ini. Jadi, kita kasih tahu kalau ada uh, ada string yang detected bacanya adalah rior titik, ini berarti satu sin, gitu ya. uh, is sin, gitu di sini. Dan kita akan menyimpannya sebagai uh, data satu sin. Nah, kemudian setelah kita menentukan scene yang mana, kita akan menghilangkan baris-baris uh, yang uh, ber, yang langsung dengan teks eksterior-interior tadi. Lalu kita melanjutkan dengan memisahkan antara si speaker dan dialognya. Nah, ini uh, tergantung banget dengan data setnya. Kemarin aku harus data cleaning lagi, jadi uh, speaker dan dialog itu akan dipisahkan oleh titik dua di sini. Separatornya adalah titik dua. Jadi kalau ketemu uh, teks yang seperti ini, maka kita tahu bahwa dia harus dipisahkan jadi speaker dan dialog. Nah, kemudian selanjutnya di baris 31 dari skripnya, aku punya dataset lain yaitu data yang berisi uh, nama alias dari karakter-karakter yang ada di situ. Karena kadang karakternya tidak dipanggil seperti uh, nama sebetulnya. Misalnya Ben Solo dipanggilnya Ben atau Han dan lain sebagainya. Jadi, kita membuat daftar alias, yang akan terdeteksi ketika uh, dimasukkan ke dalam fungsi yang selanjutnya. Nah, uh, jadi dia nanti kita misalnya menetapkan ada 10 karakter tuh yang kita ingin baca, uh, yang lainnya kita mau uh, buang aja, nah itu bisa kita lakukan. Uh, jadi nanti kita akan memiliki data yang murni hanya terdiri atas karakter yang kita tertarik untuk melihat itu. Nah, bentuknya seperti apa sih dalam proses uh, cleaning-nya? Jadi, uh, tadi kita lihat bahwa datanya itu bentuknya kan banyak garis ya, banyak baris kosong. Nah, jadi row-nya adalah seperti ini, Star Wars, baris kosong, episode 4, baris kosong, dan seterusnya. Nah, ini kita bersihkan melalui script yang barusan tadi kita sudah lihat, sehingga baris-baris uh, yang kosong tadi uh, dibuang di sini, jadi udah nggak ada lagi tuh. Nah, kemudian selanjutnya kita tadi e, rencananya menetapkan bahwa sin ditetapkan oleh adanya eksterior dan interior. Nah, jadi dia akan menambahkan kolom baru sin. Lalu kita lihat bahwa, oh, ini masih belum ada sin, nih, di sini nih, karena belum ada interior maupun eksteriornya, masih kata pengantar. Lalu kita tambahkan uh, speakernya, tadi setelah scene ini kita dapat, kita cari juga siapa speakernya berdasarkan script yang tadi. Dan hasil akhirnya kita bersihkan semua uh, baris yang tidak ada speakernya sama sekali, itu kita kita buang, lalu akhirnya kita dapat uh, data yang sudah bersih seperti ini. Jadi uh, scene 1, baris 1, itu si 3 dia bilang dialognya, Uh, did you hear that? They shut the main reactor dan so on. Dan selanjutnya artu itu juga dia misalnya beeps gitu di sini. Dan terus sin uh, satu ini kayak sin 2, dia terbuang karena mungkin uh, hanya berupa teks tanpa ada dialog. Sin tiga empat kemudian 5 nih juga terbuang mungkin juga karena dia tidak punya uh, dialog tapi hanya teks yang menjelaskan satu view aja gitu. Nah lalu ini datanya di uh, ringkas lagi, jadi kita ingin tahu di setiap scene itu uh, ada berapa banyak sih uh, setiap karakter itu berbicara. Jadi, misalnya tadi, ini si 3PO-nya ada satu, dua, tiga, empat ya, di scene satu. Nah, ini dijumlahkan uh, memakai scriptnya, uh, dikasih tahu bahwa ada empat uh, percakapan nah dari data yang ini aja kita udah bisa melihat uh, dendogramnya uh, jadi dendogram itu melihat uh, gimana sih keterkaitan antar karakter di dalam uh, sebetulnya bukan bukan karakter aja sih sebenarnya ini banyak dipakai untuk uh, genetika tapi untuk dalam konteks ini kita melihat misalnya Han Solo sama Leia itu mereka berhubungan erat Robot-robotnya juga, uh, karena mereka dari awal selalu bareng-bareng, jadi mereka juga saling berdekatan. Uh, Luke yang ketika di film itu memang film age coming of age film gitu ya, jadi dia banyak belajar sama Obi-Wan, jadi dia berdekatan sekali. Lalu yang antagonis semuanya terkumpul di sini. gitu Nah, kemudian uh, kita juga melihat, uh, ini di plot uh, selanjutnya menggunakan art juga kita mengurutkan sin 0 sampai scene 80 yang memang ada uh, percakapan uh, ataupun tidak ada percakapan antar orang. Dan kita bisa melihat di sini siapa sih uh, karakter uh, yang berinteraksi uh, di dalam sin tersebut. Jadi kayak di sini kita lihat si Tripo dia berinteraksi dengan Arturo dito banyaknya sampai sin mungkin sekitar sin ke-7. Lalu mauka. ya Maaf, ini slide-nya enggak gerak, Mbak. Kalau di tahun oh, itu, maaf, coba ya. Ini gerak enggak? Oh uh, iya, sekarang udah gerak sih. Oke, okay, sip. Ini lagi uh, cluster dendogram, ya, Mbak. Oh iya, besok oke. Okay. Nah, jadi kemudian kita lihat kalau e, misalnya di sini Lea mulai ketemu dan Vader, ini scene sangat fenomenal sekali. Aku harap teman-teman nanti nonton. <laughs> Lalu kemudian e, di sini mulai e, ketemu dengan Luke dan ada e, petualangannya dimulailah di sini gitu. Nah, e, itu untuk visualisasi awal aja. Lalu kemudian kita pengen tahu tuh, kita pengen mulai membuat analisis SNA-nya. Jadi tadi kita sebetulnya prosesnya panjang banget untuk data cleaning dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke membuat apa yang disebut adjacency matrix. Jadi kita melihat sebuah matrix yang jumlah dari kolom sama barisnya itu sama dan merefleksikan satu sama lain melihat jumlah interaksi antara satu sama lain. Jadi, misalnya kita lihat nih, si Tripo sama Darth Vader itu tidak ada interaksi langsung. Darth Vader dengan uh, siapa? Leia itu ada satu kali interaksi. Uh, tapi Darth Vader itu dia paling banyak uh, bicara sama uh, bawahannya. Kemudian Han Solo, misalnya, dia karena lagi PDKT juga di film itu sama Leia jadi lumayan banyak sama Luke, tapi dia paling uh, terbanyak uh, apa, uh, interaksinya. Nah, ini matriks ini, ini adalah dataset paling dasar yang bisa dipakai langsung di-fit ke dalam uh, script SNA-nya, gitu. Jadi, kalau aku tunjukkan sebentar, ini uh, di sini. Jadi, kita uh, punya dataset adjacency matriksnya, ini yang co-occur lalu kita tetapkan bahwa ini di Arbo ini adalah graph adjacency, dia modenya undirected, jadi kita memang tidak, tidak mendefinisikan arah dari percakapan antar karakter, e, dan kemudian ini tinggal kita plot. Jadi, SNA-nya sendiri cuman ada di sini, cuma baris 97. Jadi, sangat simple, e, kemudian kita hanya perlu memplotkannya. Plotnya sih ya, itu di mana kita bisa bermain, Uh, nanti aku tunjukkan contohnya seperti apa. Oke, okay. nah selanjutnya ketika kita meran baris plot yang tadi, uh, plot yang paling dasar adalah uh, hasilnya seperti ini nih. Jadi uh, masih berantakan banget, uh, bertumpuk satu sama lain, tapi kita sudah melihat struktur dasarnya seperti uh, yang antagonis, mereka berdekatan, kemudian uh, yang karakter protagonisnya berkumpul di tengah. Kemudian, karakter peran pembantunya ada di sini, Tante, sama Omnya Siluk, ada di sini, dan di sini ada jaba. Dia uh, Han Solo punya utang ke jaba waktu itu. Nah, selanjutnya kita bisa mulai uh, membaguskan plot yang kita sudah bikin, misalnya pakai uh, sistem sphere atau circle, atau dibuat uh, random aja, atau pakai. Uh, Rumus termandarin gold logaritma gitu ya. Jadi banyak banget uh, yang bisa kita ulik dan uh, untuk teman-teman yang pernah pakai R akan tahu kalau uh, pengulik hal-hal seperti ini cukup simpel sebetulnya di R dan kita uh, punya kebebasan yang cukup luas untuk membuat sesuatu di sini. Nah selanjutnya kita juga bisa bermain lebih lanjut kayak misalnya teksnya mau dibikin italik atau fontnya ukurannya diperbesar atau tipe fontnya juga diganti dan seterusnya itu bisa kita uh, lakukan uh, di sini Nah uh, tapi ada waktu aku baca memang ada uh, layout yang paling simpel adalah ketika kita bingung mau pakai layout apa kita minta aja ke RR tolong pilihkan layout yang paling bagus nah akhirnya Uh, kemarin sih waktu aku coba pertama masih kayak gini nih, ini jadi belum bagus karena masih ada tumpukan di sininya. aku pakai sphere kok nggak salah. Lalu aku pilih, uh, aku minta Ar, Ar tolong pilihkan uh, layout yang paling bagus, uh, dia memunculkan seperti ini akhirnya. Jadi sudah lebih jelas uh, karakter uh, protagonisnya di mana, kemudian karakter antagonisnya ada di mana, dan hubungannya juga terlihat lebih jelas di sini. Ini memakai script yang aku minta layoutnya tolong dioptimalkan oleh Ar sendiri. Nah, kemudian selain adjacency matrix, sebetulnya ada beberapa tipe matrix lain yang bisa kita input sebagai data ke dalam iGraph. Jadi, bisa memakai incidence matrix, jadi kita melihat hubungan antara, jadi dia tidak tidak, seperti tadi kan misalnya karakter ada 9 kali 9, kalau ini enggak. Jadi, kita bisa menetapkan si A dengan A kecil itu berapa, A besar dengan B kecil berapa, dan seterusnya. Ini bisa kita input ke dalam uh, script R-nya. Ada juga yang disebut edge list, jadi kita melist semua hubungan antar satu uh, vertex ke vertex yang lain. Uh, biasanya kita akan memakai satu dataset lain yang mendefinisikan misalnya uh, umur si a berapa umur si b berapa uh, hobi si a berapa ob, uh, hobi si a apa hobi si b apa dan seterusnya jadi uh, kita bisa membuat dataset yang uh, visualisasi yang lebih uh, meaningful akhirnya karena kita punya data-data penjelas lainnya. Nah, selanjutnya ini uh, sebetulnya tambahannya adalah dari film yang ketujuh, yang paling baru, tahun 2015. Uh, kita melihat uh, bahwa uh, sebetulnya uh, Finn dan Rey, mereka hubungannya termasuk yang paling erat di sini, dan ada Han Solo juga karena pertama kali mereka ketemu sama Han Solo. Uh, Poe dengan BB-8 itu juga paling uh, dekat. Uh, tapi uh, kemudian yang antagonis juga terpisah secara sendiri di sini. Lalu ada Artudito yang tadinya cukup uh, dominan di sini akhirnya dia terpisah di klas uh, bagian dasar. Nah kemudian uh, ketika kita sudah dirapikan nih, jadi ketika di sini yang aku lakukan pertama uh, edge-nya itu aku supaya R menghitungkan berdasarkan seberapa besar sih intensitas hubungan antar uh, si satu karakter dengan karakter yang lain dan kita bisa lihat misalnya Han Solo, uh, Leia, dan Luke trio utama film yang keempat itu punya hubungan yang sangat erat jadi uh, ketebalannya cukup tinggi di sini sementara uh, R2D2, obi wan mereka uh, sedikit uh, lebih lus hubungannya tapi masih Uh, jaraknya sangat dekat satu sama lain. Lalu uh, yang antagonis dia ada di sini, ada Moti, Tarkin, dan Darth Vader. Dan yang menarik adalah uh, kita tahu bahwa Darth Vader uh, jarang berbicara langsung dengan karakternya, tapi selalu melalui uh, Tarkin atau Moti. Gitu. Nah, satu lagi adalah, uh, ini film yang ketujuh. Jadi, aku kan memang penasaran dengan uh, Lea dan Luke dan Han Solo seperti apa, dan kemudian di tahun uh, 2015 gimana sih hubungan antar karakter trio utamanya. Jadi kalau kita lihat memang Rey, Finn uh, cukup dekat, tapi Poe yang juga bagian dari trio itu sebetulnya tidak terlalu erat, bahkan agak terpisah, karena dia sebetulnya memang cuma hanya ngomong dengan Finn aja sih banyaknya. Justru Han Solo di film yang awal uh, banyak uh, dekat hubungannya dengan Rey dan Finn. Uh, dan yang menarik, kalau dulu di tahun 70-an Artud itu yang memang banyak berperan, kita lihat di sini lingkarannya ukurannya sangat kecil. jadi menunjukkan bahwa peran Artud itu memang jauh ter, uh, jauh lebih sedikit dibanding film yang lama. Tapi ini mungkin karena ada BB8 yang uh, robot baru yang punya sipo yang muncul di sini dengan lebih uh, dominan karakternya. Dan uh, Lea yang tadinya ada di pusat dari uh, sentral dari hubungan antar karakter, sekarang uh, lebih ke peripheral dari script, eh, dari networknya itu. gitu. Nah, jadi hasilnya seperti ini memang uh, cukup menarik sebetulnya karena akhirnya kita bisa melihat bahwa dengan menggunakan uh, social network analysis ini kita bisa melihat uh, bagaimana Uh, karakter ini memang terefleksikan dari uh, skrip filmnya. Walaupun uh, kalau namanya interaksi kan tidak hanya uh, percakapan. Kadang kayak uh, BB-8 itu dia selalu ikut kemana-mana Ray pergi gitu. Jadi harusnya itu seba, se jadi salah satu variabel yang di-include. Nah, ketika teman-teman nanti mengaplikasikan social network analysis di bidang-bidang lain uh, mungkin kalau yang aku pahami betul lebih terkait ekologi uh, kita juga harus uh, paham betul uh, variabel apa sih yang kita anggap uh, cocok untuk mewakili bahwa si A dan B itu punya interaksi yang kuat atau tidak gitu jadi variabel apa yang kita bisa pakai untuk uh, memperjelas apa yang kita uh, petakan di dalam social network analisisnya karena kalau tidak Uh, jadinya ada bias yang tidak kita include gitu jadi itu menurutku penting sekali dan di art kita juga uh, bisa dengan mudah kayak membuat perbedaan uh, warna untuk karakter yang kita anggap pro, uh, antagonis pro, uh, protagonisnya atau karakter yang sifatnya hanya pemanis aja gitu di di filmnya nah selanjutnya uh, ini sebetulnya tidak cukup sampai di sini tapi ini kan cuma introduction aja jadi Uh, kita banyak studi lain yang bisa kita lakukan setelah struktur SNAnya nya sudah ada, jadi apakah itu terkait homofili, jadi melihat uh, gimana sih perbedaan satu vertex dengan vertex lain, atau propinquity, jadi kecenderungan uh, kedekatan beberapa vertex uh, berdasarkan posisi uh, geografisnya, atau melihat bridge, yaitu kita melihat vertex mana sih yang hubungannya lemah dengan Vertex yang lain, tapi perannya sangat penting karena dia menghubungkan dua cluster yang berbeda. Jadi harus ada dia untuk memungkinkan terjembataninya dua karakter yang besar gitu misalnya. Dan uh, membuat clustering koefisien jadi ini untuk analisis lebih lanjut seperti kayak kita menentukan uh, oh uh, kumpulan nodus yang ada di sini kita sudah bisa bilang sebagai satu cluster dan yang lain adalah cluster selanjutnya. Nah ini bisa kita ukur dengan ini nah untuk materi-materi uh, lain kalau tertarik ini uh, skripnya ada di beberapa link ini bisa di search aja nanti uh, aku juga banyak uh, belajar bikin visualisasi dari artgraph Gallery, karena mereka punya uh, script dan contoh hasilnya seperti apa dan sepertinya itu aja dari aku uh, ini uh, Twitternya kita, ada lebih Jakarta, Ladies Bogor, dan uh, di Twitterku yang Ulva Regar. Sip, sekian aja. Uh, ditunggu pertanyaannya. Oke. Okay. Thank you ya Mbak Ufa atas pemaparan materi. Ini menarik banget sih. Jadi belajar social network analysis jadi lebih mudah ya. Karena penerapannya lewat film. Jadi kalau kalian teman-teman nonton Star Wars, pasti jadi lebih paham nih. keterikatan antara satu, karakter di episode 1 dan episode lainnya. Karena detail banget sih Mbak Ulfa ngejelasinnya. <laughs> jadi yang bingung-bingung nih, semoga kejawab ya. Siap. Oke, coba aku cek. Oh ya, sebelum itu, aku mau ngingetin, jangan lupa teman-teman uh, bisa uh, mendokumentasikan kegiatan webinar malam hari ini uh, di Instagram Stories dengan tag ke @ikra_id uh, id dan rladysjkt. Karena, uh, jangan lupa dengan caption yang menarik, karena akan mendapatkan uh, 150 uh, voucher class on senilai Rp150.000 untuk tiga orang, pemenang yang beruntung. Oke, okay, aku langsung nih Mbak, ada pertanyaan. Oke, okay, sebentar. Ini ada pertanyaan dari uh, Mbak Dinda Chandra. Hmm. Uh, Malam Kak, keren banget penjelasannya. Tapi terhubung ter saya nggak pernah nonton Star Wars. Saya boleh ambil contoh buat yang tadi penyebaran COVID di India ya. Jadi, network analysis ini kan bagus untuk visualisasi. Tapi, dan what? Saya belum ada gambaran setelah melihat network analysis di MBA tadi. Lalu, next action yang bisa kita lakukan, apa ya mbak? Apakah kita bisa menentukan keputus keputusan setelah melihat hasil dari network analysis? Atau lebih mau tahu se-powerful -se apa sih network anal analisis ini untuk decision making? Atau mungkin, Mbak Ufa, ada contoh lain? Terima kasih banyak. Uh, sip. Jadi, tadi yang aku jelasin di slide terakhir, jadi analisis lanjutannya Jadi memang kita pertama melihat dulu tuh struktur datanya seperti apa. Tapi uh, seringkali untuk penerapannya di akademis itu, kita misalnya pengen ngelihat uh, untuk contoh yang uh, COVID gitu tadi ya, misalnya. Misalnya ada satu cluster dan cluster lain ketika kita uh, kita bisa mendefinisikan apakah dia betul-betul cluster berdasarkan kalkulasi uh, cluster value yang tadi aku sebutkan itu. Misalkan mereka punya da, punya nilai yang mirip, mungkin mereka sebuah cluster yang sama dan bukan dianggap sesuatu yang berbeda. Nah, kemudian kita juga bisa tuh kan menambahkan variabel-variabel lain seperti umur, uh, aktivitas misalnya, terus uh, gender atau Interaksinya seberapa banyak dengan orang lain di luar, dan itu akhirnya nanti akan bisa kita kalkulasi untuk melihat, oh ternyata eh, kecenderungan kluster yang ini muncul karena variabel ini, kemudian variabel yang lain karena hal lain lagi gitu. Jadi eh, dan ini sih cukup kompleks betulnya sih ya karena eh, terutama ketika datanya sangat besar eh, runningnya juga jadi lebih lambat. Tapi kurang lebih sih seperti itu. Jadi Uh, bagiku social network analysis itu lebih ke overview dari data itu sendiri tapi kemudian memang untuk di akademis memang sudah dipakai untuk beberapa penerapan jadi kayak tadi sore aku baru baca uh, paper tentang uh, perdagangan satwa uh, burung jadi melihat uh, gimana sih cluster uh, si burung itu di tahun 1997 dibandingkan dengan tahun 2006 Ternyata ada shifting tuh dari tipe burung yang uh, ada di inti dari kluster di tahun 97 dengan di tahun 2006. Nah ini membuat orang-orang uh, yang mempelajari uh, perdagangan satwa burung ini memahami, oh mungkin ada sesuatu nih yang uh, menyebabkan shifting dari tren tersebut. Nah itu yang diselidiki lebih lanjut. Gitu sih. Semoga menjawab. Apakah menjawab Dinda? Oke, okay. semoga menjawab ya dari pertanyaan tadi. Oke, okay. mungkin Mbak Ulfah mm -hmm. sambil nunggu teman-teman lain buat ngajuin pertanyaan nih, aku mau nampilin beberapa tayangan video kali ya. Siap. Dari Ika. Oke, okay. boleh silakan, Mbak Halo teman-teman semua. Apakah kalian tahu bahasa pemrograman Python? lain digunakan untuk membuat web application. Python juga bisa digunakan untuk uh, mengolah sebuah data. Ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus import modul yang kita butuhkan seperti pandas, seperti numpy, matplotlib dan sebagainya. Kemudian kita import datanya, kita bisa lihat struktur datanya seperti apa. Kemudian ada tahap data preparation. Kita bisa lihat tipe datanya juga, kemudian lihat secara statistik deskriptifnya. Dan juga kita bisa melihat atau bisa membuat sebuah visualisasi data dengan menggunakan Python. Saya Triano, nantikan di kelas online kalian. Thank you. Oke. Okay. Maaf tadi kita uh, ada iklan dulu ya. Biar seru <laughs> Oke mbak, ini ada yang nanya lagi nih Aku langsung ke uh, Q&A Ini dari Alam B uh, Mbak, untuk job data analis uh, Mbak, untuk job data analis uh, Atau data scientist Kira-kira yang sering digunakan Menggunakan R atau Python menurut pengalaman mbaknya plus minus dari project SNA dengan R dengan tools lain xGP Graph Tool atau iGraph menurut mbak seperti apa ya untuk penggunaannya dan efektivitasnya nih mbak? Uh, jadi ini memang tergantung sama uh, lingkungan ya kalau kayak aku di uh, bidangnya ekologi biologi itu memang banyak banget yang pakai R itu kenapa karena uh, Buat teman-teman yang tahu anak biologi biasanya masuk ke R, eh, masuk ke biologi karena menghindari matematik dan bahasa pemrograman AR itu cukup eh, sederhana dan mudah sekali untuk dipelajari. Jadi eh, menurutku bahasa AR itu organik banget dan eh, kita nggak kesulitan ketika memakainya. Nah jadi untuk data analis dalam konteks eh, ekologi, eh, biologi, kemudian... Ekonomi aku juga lihat banyak e, itu banyak banget yang memang pakai R. Kemudian misalnya untuk visualisasi itu juga cukup fleksibel di R dan biasanya salah satu nilai utamanya R itu memang dari segi e, kemampuan dia untuk membuat visualisasi yang cukup bagus dibandingkan Python. Tapi setauku Python itu ketika teman-teman butuh running big data itu lebih e, kuat mesinnya ketika teman-teman pakai Python nah untuk data ekologi itu biasanya nggak sebesar misalnya data dari perbankan gitu ya yang masif banget dan itu mungkin lebih uh, make sense kalau teman-teman pakai Python uh, menurutku sih ya tergantung arahnya mau kemana uh, kalau aku sendiri sekarang memang fokus ke R tapi uh, dulu juga pernah belajar Python dan mungkin akan belajar Python nantinya tapi uh, pegangan utamaku dan bahasa yang paling aku handle dengan baik ya ar sih, karena memang udah terbiasa cukup lama aja. Jadi, itu tergantung banget sih eh, kayaknya sih kualifikasinya banyak orang eh, untuk yang lebih arah bisnis memang butuhnya sih fight Jadi, kalau teman-teman mau belajar ke Vyton ya nggak apa-apa. Yang penting sesuai sama eh, tujuannya kalian aja sih. Oke. Sama mungkin kalian lebih menguasainya di mana kali ya, Mbak? Mm -mm. Tapi penting juga nih buat kalian tahu uh, S&E menggunakan metode lainnya. Jadi, nggak cuma Python, tapi R juga tahu. Jadi, biar ada banyak perspektif ya, Mbak? Iya, dicobain aja. R sama Python kayaknya nggak, nggak, salah satu yang nggak terlalu sulit sih dibanding kayak C++ gitu. Jadi, uh, banyak yang belajar R, belajar Python lagi. Terus yang belajar Python, belajar R lagi. Jadi, nggak apa-apa. Oh iya. Mbak ini ada pertanyaan lagi nih lanjutan dari Mbak Dinda Chandra yang pertanyaan pertama berarti masih ada analisis lanjutan ya tidak berhenti di network analisis iya bener betul. gak? betul oh, okay. lanjutan. aku lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Priscila Anesta Hai Kak selamat malam aku mahasiswa komunikasi saya sudah pernah melakukan penelitian dengan S&A namun menggunakan Nelitik dan Gavi di Twitter. Saat ini saya juga melakukan penelitian S&A lagi namun saat ini data saya 7.500 tweet. Apakah menggunakan R bisa disortir ya Kak datanya? Karena pada penelitian sebelumnya saya memiliki 1000 data dan saya kategorikan sendiri. Kemudian pertanyaan kedua, apakah bedanya SNA analisis, isi, dan DNA ya, Kak? DNA maksudnya uh, itu DNA yang di dalam tubuh kita, Priscila? Uh, mungkin Mbak Priscila boleh open mic, bisa langsung jelasin. Halo Mbak Priscila. Atau aku jawab dulu kali yang pertamanya, okay. ya, okay. yang pertama dulu juga. Nah, jadi uh, menurut aku bisa sih. Aku pernah uh, sempat, nggak sebaik itu sih, tapi memang pernah data cleaning untuk Twitter uh, pakai R disortir. Jadi uh, nanti mungkin sekalian sama ngejawab pertanyaan yang Syafika tuh. Jadi untuk analisis data, urutannya seperti apa, nanti aku bisa kasih lihat sebentar. Uh, dari data roll sampai ke uh, sortirnya seperti apa Tapi bisa dilakukan sih Kalau 7.500 masih terbilang kecil sih Kalau untuk uh, cleaning data uh, Terus uh, Priscilla kalau memang DNA ini maksudnya DNA uh, yang di badan atau DNA yang lain ya maksudnya Priscilla Atau mungkin ke pertanyaan selanjutnya dulu kali ya Iya pertanyaan selanjutnya dulu aja mbak Uh -uh. untuk validasi data dengan SNA ini perlu diuji lagi atau bagaimana ya tadi di slide yang terakhir uh, set, jadi sebetulnya kita kan cuma ngelihat struktur aja tuh ketika kita memvisualisasikan si uh, uh, networknya tapi kemudian kita bisa, kalau memang tertarik, kita bisa menguji kayak apakah Cluster satu dengan cluster yang lain itu berbeda. Apakah di situ ada bridge atau tadi yang udah aku sebut, ta, sebutkan adalah uh, nodus atau uh, vertex yang tidak terlalu penting sebetulnya, tapi dia menghubungkan satu karakter dengan karakter lain. Uh, jadi banyak analisis lanjutannya betul. Lalu buat yang Syafika uh, uh, untuk yang awam, gimana sih awal analisis data urutannya seperti apa? Uh, kalau boleh aku share screen sekali lagi ya. Ya, silakan. Bu. Sip. Jadi, jadi, urutannya sebetulnya seperti ini nih. Uh, nah, kalau dari aku urutannya selalu uh, cek data, data cleaning, kita bikin struktur datanya seperti yang kita inginkan, baru itu kita analisis. Tapi itu sangat tergantung dengan uh, tipe analisis yang kita lakukan. Kalau ini konteksnya misalnya SNA, kadang-kadang aku sih paling sering bikin permodelan sebetulnya, jadi bukan di SNA. Nah, uh, untuk melihat, untuk bisa sampai ke SNA gitu ya, misalnya konteksnya seperti itu. Nah, misalnya kita punya dulu raw datanya seperti ini, jadi ini filenya bentuk txt, dia berupa script film yang sudah di dalam bentuk txt, jadi Star Wars, episode 4, New Hope, blablabla, long time ago, in the galaxy far far away. Nah, kita kan tujuan dari analisis ini kita pengen melihat interaksi antar satu karakter dengan karakter yang lain. nah jadi kita paham dulu, oh tapi dataku ini banyak banget berarti pengotornya gitu, karena banyak text yang ada di sini nih, ini yang nggak perlu, karena kita nggak perlu tahu ini untuk melihat interaksi antar karakternya. Yang kita perlukan ada di sini, Tripi O bilang weirdoom, r di d bilang bips gitu ya. Uh, nah ini yang kita pengen ambil gitu untuk dijadikan data set. Nah jadi gimana sih caranya? Nah di R kita bisa... Uh, membersihkan data tersebut. Jadi, kita pertama uh, ada fungsi yang bisa kita tambahkan misalnya, dan ini sangat tergantung tipe dataset yang kalian punya. Kemudian, uh, misalnya aku bilang baris-baris uh, yang tadi itu uh, tidak ada isinya, dibuang saja, dibuang saja, dikasih perintahnya di sini. Kemudian, uh, karena kita ingin melihat uh, satuan unit terkecilnya adalah sin, gitu misalnya ya, jadi, kita tentukan, oh dia harus masuk dalam eksterior-interior itu. Nah, ini kita kasih lagi run script yang ini. Terus saja kita bersihkan sampai akhirnya kita punya dataset yang uh, di sini nih. Jadi, uh, adjacency matrix yang akhirnya siap untuk dimasukkan ke dalam uh, analisis SNA-nya. Dan uh, ini kan macam-macam ya, kadang kita meng data langsung di R. Bisa juga kita punya file... CSV atau Excel atau spreadsheet yang kita baca ke dalam R dan itu bisa kita langsung uh, modelkan gitu atau analisis. Kayak uh, data yang biasa aku pakai itu biasanya seperti data lingkungan jadi kayak uh, misalnya aku punya 90 uh, titik sampel Masing-masing itu ada pH-nya berapa, kearagaman spesiesnya seperti apa dan seterusnya. Nah itu bisa aku langsung baca ke dalam air kalau sudah bersih. Kalau belum dibersihkan dulu, baru aku ran analisisnya. Jadi kurang lebih seperti seperti seperti itu, Syafika. Apakah cukup menjelaskan? Oke, okay, semoga itu bisa menjawab ya Mbak Syafika, Kalau ingin mengajukan pertanyaan boleh langsung aja di kolom chat ya. Okay. Oh ya Mbak, ini Mbak Priscilla udah balas nih. DNA itu Discourse Network Analysis. Uh, aku kurang tahu kalau DNA, kalau Discourse Network Analysis. Jadi aku tidak bisa menjelaskan perbedaannya sama SNA. Maaf ya Priscilla. Oke. Okay. Jadi, nggak apa-apa Mbak Priscila, yang penting tadi pertanyaan-pertanyaan pertama udah dijawab nih sama Mbak Ulfah. Okay. Ada lagi. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Uh, sebentar. Ini dari Mas Adrian Haro. Mm -hmm. Selamat malam, izin bertanya. Untuk validasi data dengan SNE ini perlu diuji lagi atau bagaimana ya kira-kira? Ya, jadi uh, tadi di slide yang terakhir di sini ya. Jadi ada studi lanjutan yang memang bisa kita lakukan setelah SNA-nya jadi. Jadi kita bisa uh, melakukan beberapa studi kayak homofili, propinquity, uh, bridge, menghitung clustering coefficient. Jadi tergantung banget sama tujuannya. Kadang ketika uh, strukturnya ribet kayak gini gitu ya, misalnya kayaknya kita juga kadang-kadang uh, sudahlah cukup sampai melihat uh, networknya aja seperti apa. Tapi untuk Uh, di dunia akademis tentu saja itu nggak cukup, jadi ketika kita lihat contoh yang persebaran COVID tadi di India, uh, kita ngeliat tuh apakah kecenderungan misalnya uh, age group tertentu mereka cenderung lebih uh, menyebarkan penyakitnya atau tidak, apakah ada perbedaan antar gender karena kalau kita lihat sekilas di sini, ukuran uh, dari uh, vertex yang female itu banyak yang besar-besar tuh dibandingkan Uh, yang male jadi itu yang kita telusuri lebih lanjut uh, kenapa sih seperti itu dan apakah uh, ketika ini jadi satu klaster kemudian ini jadi klaster lain apakah mereka betul-betul klaster -betul terpisah atau uh, punya kecenderungan yang lebih mirip satu sama lain dan bukan klaster terpisah gitu sebetulnya jadi uh, relatif banget sama tujuan dari uh, studi yang dilakukan sih menurut Okay. Semoga men menjawab ya Mas Adrian okay. Kalau gitu nih Mbak uh, Mungkin Sesi pertanyaan aku Close ya karena udah lewat dari jam 8 lewat 6 nih yep. okay. Sekali lagi aku terima kasih ya Mbak Atas pemaparan materinya hari ini Ini Keren banget sih. <guluh> oh jadi punya insight baru. Mungkin, mungkin aku, aku kalau bikin nesana lagi, aku coba drama Korea aja lah. Mungkin itu okay. lebih, banyak yang <guluh> nonton. Lebih relate ya Mbak? Karena sekarang hmm. mungkin orang-orang paling nontonnya Korea nih. Oh cewek, cowok, <guluh> semua. udah nontonnya Korea. Tuh ada yang boleh. <guluh> Tuh ada yang oke okay, deh. <guluh> <guluh> Siap. Mungkin teman-teman bisa nih follow juga account Instagramnya Mbak Ulfa ya Mbak? Kalau boleh di-share apa nih Mbak nama IG-nya? Oh, Instagramku Ulfa Regar tapi itu agak agak tertutup gitu. Jadi kalau mau follow-nya yang profesional di Twitter aja ya. Oh di Twitter? <laughs> Karena di Twitter Instagram atau ini ya Mbak? Uh -uh. Soalnya kalau aku banyak nge yang hubungannya sama Ar itu banyaknya di Twitter. Tapi kalau di Instagram fitnya cuma uh, makanan sama anakku jadi mungkin kurang menarik. <laughs> Oke, okay. jadi teman-teman jangan lupa nih untuk follow uh, Instagramnya Ikrar underscore ID, kelas data underscore Iqra dan Arledis JKT. Jadi biar kalian nggak ketinggalan informasi menarik, insight mengenai Python, R dan data science lainnya. Oke, okay. mungkin aku sedikit recap kali ya Mbak mengenai hal tadi. Jadi kalau yang aku aku uh, recap dari uh, pemamparan materinya Mbak Ulfa. SNI itu merupakan metodologi fundamental seperti statistik yang bisa diimplementasikan ke berbagai domain seperti bidang bisnis, komunikasi, politik, perbankan dan keamanan. Yang paling penting itu teman-teman eh, menetapkan nih variabel yang ingin dipakai untuk melakukan pemetaan keterikatan agar tidak bias. Jadi kalian juga bisa tentu ini mau, eh, mau menggunakan R atau Python. Sebenarnya sama-sama aja ya mbak, cuman Uh, ada sedikit perbedaan aja, kalau misal kalian ingin uh, menguasai dua-duanya, itu lebih bagus lagi. <laughs>